Video lanjutan yang kemarin ini cara memindahkan e, telur baguan. Nah, Pertama-tama kita e, ambil telurnya terlebih dahulu. Ini kebetulan bukan pasangan biola kali biola, tapi ini pasangan e, PB kali PBS. E, YOK Nah, telurnya kita ambil, nggak apa-apa, kalau misalnya kita uh, ngambil, kalau indukannya galak, biasanya saya pakai sendok yang panjang, kebetulan ini indukannya agak jelas jadi nggak berat. Oke, okay. uh, ini telur, uh, udah kelihatan item hitamnya ini keluar eh, telur Pb x Pb. Ada empat butir Oke Yang ini kita tutup lagi Nah biasanya Setelah telurnya diambil 10 hari biasanya udah nelor lagi ini Nah ini perhatikan telur yang ini Kita harus bisa ngecek Mana telur yang paling uh, mudah Atau telur terakhir Biasanya urat-uratnya kalau telur eh, Enggak kelihatan ini harus pakai eh, center ya Nah, saya biasanya eh, Meskipun non-klep eh, terkenal ngelolohnya bagus Biasanya saya menaruhnya Cuman 3 telur PB eh, aja nah ini biasanya kalau misalnya indukannya galak saya mindahin telurnya pakai ini ini cutter kecil saya sambungin pakai sendok oke nah ini uh, pasangan uh, opalin nah telurnya 5 lihat galak banget nah biasanya kalau misalnya galak saya ngambilnya pakai sendok Nah ini telur opalinnya ada 5 Ini sebenarnya menghindari tangan digigit aja Oke okay. Oke okay. Nah telurnya kita ambil 5 butir Oke okay. sekarang kita ambil nah sekarang tinggal ganti pakai telur pb dan bs 3 butir nah kita masukin Ups, tuh lihat indukannya gigit nah itu telur pb kali pb s tiga butir Nah, tapi dia tetap harus angkremnya 5 Biasanya kalau misalnya dikurangin Misalnya dia ngelor 5 Terus kita kasih telur 3 Biasanya dia nggak mau lanjutin angkrem Nah, makanya saya di sini nyetok uh, Telur kosong Nah, ini dia Ini telur jong Buat nipu fungsinya Jadi ini kita masukin aja Nanti telur ini nggak akan netes gitu. Yang netes nanti otomatis Telur uh, PB-nya aja Kita masukin juga Au Kau lihat gigit dia Sudah, teman gitu doang Selesai Target saya biasanya Masing-masing eh, babuan Maksimal Ngelolong anak 3 ekor Oke, sudah jelas Selamat malam, selamat mencoba nggak usah takut Mainin telur mahal